Semua jumpa lagi Semua pak cik Sekarang pak cik Nak cuba bersenak ikan Ini dia Ikannya Ren Ikan Ren Besar Ren hmm. Semoga semua ikannya Jadi besar Okay and place you. Go! <laughs> so untuk sekedar informasi saja untuk estimasi biaya betenak ikan nih kira-kira kosnya dari Rp50.000 sampai 10 juta wow. yang cukup besar menelan biaya ni kos ini adalah pts nya ya Mempersiapkan bertenak ikan ini, Pak C mengunjungi elektronik store untuk mencari BTS atau lemari es atau cool kulkas, kulkas Indonesia bilangnya. Nah, ini harus kita beli agak beberapa untuk sebagai kandangnya ikan tuh peternak itu nanti peti es itu kita buka kita bersihkan kita ambil uh, stereo nya saja nah, seperti ini ada beberapa kulkas nanti kita buka terus kita ambil isi styrofoam boxnya nah inilah kita jadikan untuk step kedua adalah box TPS tadi kita isi air. Kenapa isi air? Ya, iya, kita harus mengisi air karena ikannya hidup di air, bukan di pasir. Ya, terus eh, kita lengkapi dengan eh, pompa air atau sirkulasi air. Untuk membuat ikan agak lebih mudah bernapas dalam air Ya untuk step ketiga adalah mengisi ikan atau beli ikan Ya tertu ikan ya karena kita bertenang ikan Kalau kita masukkan udang berarti namanya kolam udang kemudian step yang keempat adalah kita memberi makan ikan itu sama seperti kita tiga kali sehari dan plus bonus ya jadi kalau kita makan tiga kali sehari dan terus ada bonus seperti di martabak atau beli durian atau beli eh uh, pizza juga berlaku untuk ikan jadi dalam tiga kali sehari kita kasih makan rutin terus terkadang kita berikan bonus vitamin Ayo, kalau sambil memberi makan ikan ikan diajak ngobrol, terus bicara ya dan juga kita juga sampaikan doa selamat semoga tidak ada hama atau pemangsa dan kita juga sabar menunggu sampai tiga purnama agar panen ikan menjadi berhasil kita coba ya ini yang paling penting step 5 plan B dengan cost recovery video nya semua yang sebelumnya itu gagal jalan ke pasar geng tapi saja ikan yang sudah jadi sudah oke okay, see you next video bye